Komentarnya <IS crochet> apa nih dari acara hari ini? kesannya ke sih lebih seru aja ya kalau gitu. motivasi yang lain kan ngobosanin kebaikan yang Oke. Ada lagi? Comment sama sih Kalau jadi kelas, apa dapetnya sih tuh? Gak dipikirin pikiran, dipikirin kelas-kelas gitu jadi lebih gampang. Gimana deh itu? Ya. Beda aja gitu, mereka orang pingsan gitu. <guluh> <guluh> <guluh> ada pesan, ada pesannya nggak buat kita nih? Pesannya, kalau? ya pesannya. mungkin ya lebih memotivasi lah dari pada seminar yang lain. Oke. Okay. Iya um, lebih seru. saran gitu atau? Pas, sarannya uh, harus ini ya, apa waktu itu perlu banget jadi okay. harus okay. harus tepat gitu okay. so, teriwaln kan ya, jadi kan harus perlu banget. Karena Sama. hidup ini semuanya dengan waktu. Ya, okay. gitu. <guluh> Kalau mau ngejar kalau ngejar dari sekarang, yeah. kalau ngejar entah lama-lama, enggak cukup waktunya. Oke, okay. yeah. terima kasih ya. Boleh salam yang amazing itu yeah. yeah. terakhir. Yeah. Satu. let's be amazing yeah. ya. Satu, dua, tiga. Let's be amazing.